Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat leslor dimanapun kalian berada. Selamat malam. Selamat berjumpa dan berkembang kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar bahagia seputar lesli kejuara dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa persahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe.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 Langsung dari idola kesayangan kita Biar tambah semangat persahabat ya Bang Mina akan memberikan kabar baik Alhamdulillah vlog BBL di channel YouTube-nya Papa Bilar, Rizky Bilar Youtube Ini sudah masuk di lima trending Luar biasa persahabat ya Pasti bisa nih untuk go trending nomor satu. Yuk sama-sama kita buktikan Harus tentunya selalu streaming Vlog-vlog terbarunya BBL di channel YouTube-nya Rizky Bilar, yuk persahabat yang mudah-mudahan bisa masuk di trending satu. Ini sudah trending 5 persahabat dia, ya, masya Allah. Kabar baik yang tentunya kita dapatkan, alhamdulillah. Kebanggaan kita semuanya, masya Allah. Mudah-mudahan. Semakin banyak lagi dukungan yang diberikan Dari orang-orang yang selalu tulus Mencintai idola kita Semangat terus persahabat ya Untuk mendukung karya-karya terbaik Leslar Entertainment Dan idola kita Berikutnya persahabat kita simak juga ya Ada vlog terbaru yang kita tentunya dapatkan Disuguhkan lewat channel Youtube nya Leslar Entertainment Kali ini persahabat ya Kita dibuat nih malam hari ini Oleh Kekiutan Lesti dan Bilar Ini Masya Allah banget ya Apalagi Bunda Lesti kejora memakai Tentunya kupluk Aduh Masya Allah pokoknya tambah Beda banget ya penampilan idola kesengan kita Dan happy banget Saat melihat keromantisan kekiutan dari Bunda Lesti Dan Papa Billar di vlog ini Aduh Sungguh menggemaskan Pokoknya persahabat ya Pastinya kalian ini ketawa bahagia sekali melihat vlog yang sangat luar biasa dari Lesti dan Rizky Bilar tuh Masya Allah Mudah-mudahan persahabat yang hidup oleh kesayangan kita selalu diberikan kebahagiaan dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Untuk berikutnya persahabat kita simak di sini ada uangan spesial juga dari Stal Putih Bilar Outfit, penampilan dari Bunda Lesi Kejora oh Memakai Bini Persahabatia ya, Untuk sebutannya Masya Allah ternyata Persahabatia ya, Idul kesengan kita Ini luar biasa Kita salfok dengan kalimat caption yang dituliskan Jangan bilang abis ini style hijabers Indonesia ngikutin Bunda Les lagi nih pakai bini Soalnya gaya beginian, sudah banyak loh dipakai hijabers dari luar negeri Aku juga pengen niruin, katanya itu Masya Allah banget ya Pasti bakal tren kembali nih persahabat ya Bakal tentunya ngikutin Bunda Les nih kembali pakai bini wow masya allah banget ya idola kesangan kita mudah mudahan selalu membawa berkah untuk banyak orang dari postingan ini pun persahabat ya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Elinis Dayuni di mengatakan seperti kupluknya Papa Bilar yang pas blog cari rumah keren abis katanya itu dipakai benda plastik ya masya allah dan kita simak juga persahabat ada komentar dari akun Instagram SB3000 di situ mengatakan, "Berdoa semoga Indonesia turun salju biar nggak pada aneh pakai kupluk. Amin. <laughs> Ini sih cute banget ya, masya Allah. Semoga idola kesayangan kita selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang." Berikutnya, persahabat kita simak di unggahan IG Papa Bilal, tiga jam yang lalu. Ini memposting video live Instagramnya Baby L bersama Guzel. Ini kebahagiaan juga untuk keluarga Konoha. Dan Papa Bilar memposting sebuah kalimat. Hmm, anak gua laki banget katanya tuh, bersabed ya. Dikasih kedipan manja oleh Baby L Tuh persahabat ya Baby Guzil Masya Allah memang laki banget ya <guruh> Anaknya Papa Bilar Luar biasa Mudah-mudahan Abang L juga Ini selalu membawa berkah untuk banyak orang Dan pastinya persahabatnya Kita mampir ke fashionnya Abang L nih Outfit yang dipakai hari ini Baby L ketika nemanin Bunda Lesti kerja ini tentunya luar biasa, bukan kaleng-kaleng Untuk baju bersahabat yang dipakai ini ada Kenzo, dibantu seharga Rp 2.350.000 Celana yang dipakai dibander seharga Rp 1.550.000 Untuk kaos kaki yang bersahabat ya Masya Allah, ini Rp 320.000 Kaos kaki aja tuh Untuk sepatunya Dibantul Rp 583.755 Kalau ditotalkan di bersahabat ya Kisaran Mencapai 5.600.000 rupiah Masya Allah Mudah-mudahan berkah Barokah untuk BBL, keluarga besar idola kesayangan kita, amin Dan untuk berikutnya juga Persahabat, kita mampir ke Unggahan dari Ical Majene 5 jam yang lalu nih Persahabat ya, memposting foto Barang Abang Fatih Aduh, senyuman mereka, Masya Allah banget ya Dan ada sebuah kalimat juga Yang dituliskan oleh Ical Masya Allah, Abang Soleh yang gemes karena itu persahabat ya Masya Allah Hingga tentunya Jamila Putri juga ikut menanggapi apa ah, pengen digendong katanya tuh Masya Allah banget ya Saking gemesnya, banyak sekali yang pengen gendong Abang El Luar biasa Kita juga masih menunggu kejutan lain di malam hari ini persahabat ya Jangan kemana-mana total stay tune Dan pantaukan channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh